Ya, baik sekarang kita masuki pelajaran, ya pelajaran yaitu pendidikan agama Islam tentang belajar surat hati, ya belajar surat hati. Surat hati itu adalah ada di 8 ayat. Jadi itu bagian bacaannya Qti wasaidi fi watturi sinina walal waladi kami. La pada halatul na bi sana bi ahsanin ta. Sumara na maspara sami illal lazina aman wa amilussolimati wa wa sholihati fala hum liya ummai ma'lum. Kamaika yang mati dengan amat. Dengan baik. Baik bacaan, baik bacaan dan memang. Bacaan-bacaan kurang itu sering kita mempelajari. Ana pelajaran kadang misalnya kita membaca dengan kebaikan, kebaikan. Jadi tujuan kita membaca Ruk-Ruk al alquran atau misalnya surat artinya itu watin watinis was watin wasaidun waturisina itu selalu kita dibaca setiap kita saat melaksanakan suara kenapa kita selalu dibaca melaksanakan suara karena inshallah ya Ayo di atas Enak, tidak, tidak. Jangan salah. Salah itu memang tidak Wajib tidak, tidak, tidak bisa Karena sebenarnya korek-koreknya salah. Ini dari Allah. Jadi harus sampai kita <tuh>. <tuh>. Sampai Nah. nah Berapa salat padu sehari semalam? Siapa kesampaian? ada berapa waktunya? Ada berapa waktunya? Ada salah, tidak ada suara kesemahan. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Selalu suhu berapa? Empat Empat Tiga Bisa? Empat Jadi rakyatnya itu berapa? Waktu Coba berapa? berapa itu warnanya? Ya, Serakatnya? Ya tidak tahu. Ayo ya, ya, buat ya. tambah Berapa? ya. Ya, nah, biasa. Yes, nah, nah, Itu rukun Islam pertama nih. Mengucapkan dua kali masa, ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya, Eh, zuhur, as, dhuhur, asr, maghrib, bisa. Nah, kemudian puasa. Ya, puasa. Puasa di bulan apa? kuasa Iya. Iya, pas subsat apa? Hah? Nanti Bapak tahu apa sih yang yep. pasal pasuluk siapa sebelum lebar kita mengeluarkan sah zakat dia zak zakat yes, puasa Jadi naik hati paling orang yang yeah, mampu Ya, mampu, ya ,hmm. ya ya, mampu yang yang tahu nya ketimang pun dan naik dari pertama kali ya delapan kangkak Allah subhanahuwataala adalah hakin yang paling adil di dunia ini Allah semua mata lah Hadirin, adil. yang paling adil, Tidak ada, Tidak ada, selain daripada dia Kenapa bilang ada, yang ada, selain ada, yang ada, yang ada, yang ada, yang Allah yang yes, situasi, yang yes, situasi situasi, Mulai dari langit ke bumi situasinya Siapa yang mau menjadikan lari, siapa menjadi mau menjadikan bumi Itu maksudnya kita mengenal Allah Dan isinya? Luar biasa ya, Luar biasa isinya Ada di gunungnya Ada di lautnya Ada di pohon-pohonnya kong Airnya, akhirnya. Lalu buah-buah macam-macam Ya Terkesan dengan kami orang kita bernah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini sekolah Ya Ini buat sekolah ini siapa yang buka sekolah ini? Pak sekolah Hah? sekolah pak Siapa mau buka sekolah ini? Hmm? Ya. Ya. Jadi itu yang buka sekolah itu Kepala. Siapa yang Eh uh -huh. <laughs>